Jadi, tafsir dicari, tafsir ahli batin, ahli khusus. Makanya, di dalam pendapat Abdul Karim, Al-Jilin, Allah rabun Muhammad Abdul. Allah itu Tuhan Muhammad yang dimaksud, bukan Muhammad, tapi insan kami, insan yang sempurna imannya, mukmin yang sempurna imannya. Jadi disebut matanikandi mukmin kamil insan kamil insan yang sempurna imannya. Kalau kita mengul iman kita sempurna, kita ini pada syariat Allah tuhan kita. Nah, jadi kita ini budanya. Jadi kita harus patuh melakukan perintah Menjauhkan larangan. Nah, larang. Diperintahkan sembahyang, cara rukun sembahyang kita lakukan. Dilarang berzina. Mencuri sabu-sabu kita, hentikan baru kita ini menjadi budak Allah. Ini maknanya pada syariat pada tarikat Allah dan Muhammad. Sifat ini adalah merupakan istiarah Islam, sebagaimana zat dan sifat tidak lekang-lekang. Zat -lekang? dan sifat tidak lekang-lekang, putih pada kertas ada lekang. Putih adalah sifat kertas, jadi putih adalah Begitulah hati seorang orang mukmin yang kamil, hatinya ada lekang-lekang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. mengingat Allah, di mana dan kapan saja waktu, dalam waktu kaya ingat Allah, waktu laba berlabah dengan waktu rugi. Nah, waktu sembahyang, ingatlah di rumah, di jalan, ah, di mana sambil artinya uh, bicara dengan istri, ingatlah subhanallah. Ini baru mukmin kamil, nah, jadi dia tidak terpengaruh dengan alam. Dia hanya Allah yang teringat dalam hatinya Ini baru dikatakan tarikat yang benar. Nah, tamong tarikat-tarikatnya itu dua aja, ada dua aja, p dua, Bapa Allah. Nya kan? Tamong katik? Tengok semaya? Lebih-lebih lau, lebih-lebih. Adik tarikat. Jadi mukmin yang kamil dia bertarikat, dia tidak lupa-lupa pada Allah. Dan juga di dalam berhakekat. Hakikat ini yang dimaksud asal yang dimaksud asal. perbuatan kita ini dimana asalnya dari perbuatan Allah sifat kita dimana asalnya dan kita dimana asalnya ini jadi selalu kita melihat asal menyaksikan kita ini keberadaan kita dari Allah subhanahu ta'ala keberadaan perbuatan kita dari siapa kalau ada taufik binayah Allah, ada dapat kita berbuat nih? Kalau tidak iradah Allah, istirahat Allah, ada bisa kita bergerak Jadi ini maksudnya Keberadaan kita tidak lepas dari keberadaan Allah Selalu ada hubungan Jadi di dalam tohid kalam, ta'luq hmm. Ta'luq Qudrah Iradah hmm, Pada kita yang mungkin ini Ta'luq Qabdiah namanya Selalu ada hubungan Selalu ada hubungan Ini maknanya Ini pada apa namanya Pada hakikat Pada makrifat Allah Muhammad Makna Allah Muhammad itu Wujud Allah itu Ihatah kepada Muhammad Muhammad kepada insan kamil tadi Kepada insan kamil Kepada mukmin yang kamil Wujud keberadaan Allah itu ihatah eh, Selalu ada kaitan Hubungan Dengan kita sebagai manusia Lalu kita ingat Saya akan bertanya pada anda Adakah perbuatan Allah pada kita? Hmm, ada ini bukan hanya pada Muhammad pada kita ini Perbuatan Allah ada pada kita Sifat Allah ada pada kita Dengan pengertian Bentuk rupa kita ini Siapa yang menciptakan Kita berkemauan dari siapa Dan juga Zat Allah ada pada kita Kalau tidak ada Zat Allah kita tidak ada Kita tidak Kita tidak Cuma Allah itu Tidak ada umpamanya Sesuatu pun juga Kan begitu Tapi dia ada Pada alam semesta ini ada azat Allah Cuma dia tidak bertempat. Cuma tidak bertempah Jadi waktu kita Insan kami ini Teringat keberadaan Adanya Allah pada dirinya alam semesta Hilang dia Tidak ada diri yang ada hanya, kalaupun ada ini kita ini adalah limpahan daripada wujud Allah. Kita nak ada berdiri pada hakikat wujud kita ini pada kita tidak, pada hakikat wujud kita ini berdiri pada Allah. Kita ini limpahan. Adakah makna anda tahu limpahan seperti matahari, cahaya yang ada pada matahari? itu umpamanya wujud itu katakan wujud istiklal. kemudian cahaya yang ada pada matahari ini bersinar ya. kemana dia bersinar ya, ke rumah-rumah ke masjid ke gunung kemana-mana jadi cahaya sinar yang ada di bukit di gunung ini limpahan daripada saya matahari. Saya yang ada pada matahari wujud. Yang ada saya pada gunung, pada bukit, wujudnya di mana? Pada matahari. Pada hakikatnya dia tidak ada wujud nih. Nah, dan Pada hakikatnya maka ada karena limpahan daripada matahari. Di dalam bermakrifat. Makna bermaklifat di dalam kita Yaitu Mengingat Allah Mengingat Jadi makanya dalam menga Allah nih Bertingkat-tingkat Di antara lain Kalimah la ilah ilallah Itu maknanya La ma'bud biha illallah Tidak yang disembah sebenarnya melainkan Allah Jadi kita menjaga Ibadat kita Supaya benar-benar Kita lakukan ikhlas Dengan cara hukum yang benar Kita menjauhkan larangan Kemudian makna La ilah ilallah itu La maksud biha ilallah Tidak ada keinginanku Selain daripada Allah Karena kita tahu Bahawa Allah itu Yang maha memberi Yang maha Eh, beri untuk kehidupan kita ini nyawa kita siapa beri eh, Allah nyawa beri mencabut nyawa siapa Allah oh. bak sekali-kali cabutnya juga karena sekali-kali ada eh, cabutnya juga tapi pada kekaknya mencabut siapa